Jadi pastikan perhatikan sebelum kalian membeli, jangan tergiur sama harga yang over murah. Hello everyone, welcome back on Matchwatch channel. Still with me, Tio. Oke, masih di tema perkara uh, fake and genuine atau asli palsu. <laughs> Menarik ya. Kalau tempo lalu aku udah bahas Seiko dan Casio G-Shock Kali ini aku mau membahas yang lain lagi ya Tapi masih tetap di tema asli palsu ya Ini adalah jam fashion Yang trafficnya sebetulnya cukup lumayan tinggi ya Best selling banget ya Setiap orang yang pilih jam fashion selalu uh, carinya merek ini ya Merek apa itu kalian pasti udah bisa duga kan tadaaa nah dari perbedaan ini kalian udah tahu nih pasti yang koleksinya udah banyak pasti udah tahu nih mana yang asli mana yang palsu sekali lihat nih ya, belum di unboxing oke seperti yang lalu-lalu aku akan unboxing dari yang sisi kanan aku dulu ini buset dah fosil Fontnya aja udah beda ya. Buat kalian pasti udah yang udah tahu, udah tahu ya. Tapi buat yang belum tahu dan kebetulan suka sama tipe ini dan kebetulan ini hints ya, yang aku bahas ini adalah salah satu tipe yang memang best selling juga. Oke, okay. wah, wow. di dalamnya ada box lagi ya. Walaupun fontnya emang off banget ya, beda banget fontnya fosil tuh bukan ini langsung aku buka Ice lebay boxnya kayu boxnya keren sih ya kalau dilihat dibilang dari boxnya sih bagus kok sebetulnya lebih bagus polos sih tanpa ada embel-embel beginiannya sih kalau polos nih keren bener kayu loh serius langsung aja aku buka BOOM WHA <tuh> oke okay, ini adalah fosil tipe Grand Grand Chronograph dengan marker Romawi <laughs> kalian pasti udah tahu kan tipe ini familiar banget ya udah banyak penggemarnya dan yang kebetulan yang aku bahas ini juga adalah varian warna yang sebetulnya best selling juga ini adalah FS4735, tapi saya ingat aku FS4735 warnanya nggak white gini sih, dialnya dia lebih ke beige ya, atau mungkin lebih ke kuning gading. Dibilang broken white nggak, tapi lebih ke arah beige. Kalau ini warnanya putih, sekilas sih mirip ya jujur, kalau ini orang nggak tahu mirip karena dia movementnya sama-sama chord 1 terus mungkin ada yang bilang biasanya nih kalau palsu krononya nggak jalan eh, setelah gue coba krononya tetap jalan, tapi tetap ada perbedaan tombolnya berasa off, kejauhan waktu dipencet nih rasanya kayak kita harus mencetnya dalam banget gini baru berasa tapi kalau dibilang jalan, jalan krononya. Dan ini tipe yang memang nggak ada eh, tanggalnya ya. Strapnya. Nah salah satunya ya, yang khasnya ya. fosil itu brand fashion yang membuat produk-produk yang rata-rata memang kulitnya. Jadi berasa banget. Kulitnya ini berasa lebih kaku, warnanya juga lebih off, teksturnya juga nggak selembut yang asli ya. Terdapat samar-samar eh, ya, ada engrave logo fosil yang lama. Tapi tetap sih, walaupun ini logo engrave yang lama, kalaupun yang asli itu pasti engravenya akan jelas ya deboss atau embossnya itu pasti jelas. Ini kayak samar-samar. Kalau gue nggak hafal bener, gue nggak tahu nih tadi apaan nih. Tompel atau cacat atau apaan ya. Tapi untuk uh, spring barnya sama-sama quick release ya. Jadi tinggal congkel keluarin strapnya langsung. bekas yang asli. Sama yang palsu. Kalau yang palsu, pada lain tipe aku pernah nemuin belakangnya brush. Kalau ini sama-sama polished. wah mirip banget dong ya, mirip sih sekilas. Tapi untuk engrave lasernya yang all stainless steel, terus ada FS4735, sama font fosilnya ini kelihatan banget bedanya. Walaupun terlihat sekilas buset. Kayak yang asli ini sama-sama polis mengkilat ya. Atau mungkin mirror. Oke okay, ini sekilasnya ya. Langsung aja aku unboxing yang ini. Oke okay, dari boxnya kalian yang udah punya. Sekali lagi pasti udah tahu kan. Buat aku infoin ya. Kaleng ini adalah box defaultnya. Fosil, bukan berarti fosil nggak punya box yang lain. Ada, tapi tipe tertentu biasanya kalau yang box set, yang dapat strap atau yang dapat gelang, anything itu biasanya boxnya bukan berupa tinken atau kaleng ya. Tapi ini box default. Jadi seharusnya kalau kalian beli fosil dimanapun, selama itu asli box defaultnya ini. Terus dia terdapat buku garansi dan manual tuh seperti ini. Tebelnya segini. Dan terlihat lagi printingnya juga rapih. Biasanya yang palsu juga ada. Cuman nggak setebel ini. Lebih tipis kayak kertas printing murahan gitu. Dan dibikin logo fosilnya berwarna-warni biasanya dan kualitas printingnya juga nggak seperti default logo aslinya dan masih ada plastik pelindung lagi memang kadang nggak semua tapi biasanya fosil memperhatikan ini banget untuk packagingnya ya langsung aja aku buka ini sekarang dua-duanya udah aku unboxing ya ayo mana yang asli mana yang palsu, bisa tebak nggak? Kalian buat yang udah punya tipe ini tentunya pasti udah bisa bedain dong. Aku bahas yang kiri ya. Ini dia. FS4735. Warnanya bukan white tapi lebih sedikit beige. Mungkin kalau di sini karena lampu aku kayaknya terlalu terang ya. Jadinya agak sedikit nggak terlalu terlihat kecuali memang di nah ini dia bedanya ini tadi yang fake dia bener-bener putih tapi ini yang asli dia agak sedikit beige atau putih gading ya khusus untuk tipe FS4735 bukan berarti fosil nggak ada dial ini ya yang grand dial putih ada tapi variannya bukan seperti ini dan kodenya juga beda nih kalian tahu bedanya sekarang dan untuk letternya letternya di sini terlihat dia lebih rapih dari segi stitch cutting dan bahannya juga lebih bagus dan lebih lembut ketebalannya juga beda ini dia bedanya lebih solid warnanya juga dibuatnya lebih made ya bukan doff tapi lebih made bahkan nggak usah jauh-jauh sih dari segi tagnya aja juga udah beda sih ya tagnya yang ini lebih kasar kalau yang ini lebih halus warnanya memang terlihat seperti serupa tapi tak sama ya tapi beda nah kalau ini tetap kronografnya tetap jalan ya tetap bisa difungsikan cuman bedanya waktu ini di pencet tombol kronografnya Nah, dia akan berasa seperti ada klik, nggak kayak tadi yang tiba-tiba e, ngelos banget dan mencetnya harus dalam banget. Kalau dia ada berasa bunyi klik, stop, reset. Oke, kita menuju pada bagian belakang. Terdapat logo fosil yang modelnya persegi 4 ya, di sini. Mungkin nggak semua strap fosil menggunakan logo ini ya, tapi tetap di sini engravenya terlihat jelas, jelas, tertulis fosil dan fontnya juga beda. case sama-sama polished, cuman di sini terlihat uh, laser engravenya di backcase untuk uh, tulisan all stainless steel. 5ITM sama Engrave logo fosilnya sendiri Ini konsisten sama Untuk kode SKU nya ya FS4735 Ini semuanya tekanannya konsisten Semuanya teksturnya sama Beda sama yang ini Ada yang dalam ada yang enggak Dan ini logo fosilnya Over terlalu tebal Dan terlalu besar dan enggak rapih Beda sama ini konsistennya Tetap pada logo fosil dan font fosil Yang rapih Di sini terlihat ya engravenya, ketebalannya, ketebalan font, ukuran font semuanya kalau yang asli konsistensinya jelas kalau yang ini bisa dilihat aja di pantulan cahaya ya besar kecilnya nggak sama fontnya dan biasanya kalau yang fake dari segi kemasan atau warna segala macem dibuat terlihat apa ya kalau orang bilang lebay ya, atau mungkin agak berlebihan padahal sebenarnya nggak perlu seperti itu sih ini ya yang membedakan jadi buat kalian yang masih ragu untuk ingin meminang fosil ini pastikan perbedaannya cukup terlihat ya walaupun sekilas mirip tapi pada font fosil dari segi fisik, font, cutting itu semuanya yang asli terlihat lebih rapih dibanding yang palsu. Dan terdapat juga tadi yang sebelumnya aku bahas adalah dari kemasan. Kemasan fosil selalu mendapatkan tin can itu default boxnya beli dimanapun jadi kalau seandainya kalian nemu seller tiba-tiba boxnya dapat bukan yang itu terus kalau seandainya pengen tin cannya harus menambah biaya uh, udah langsung tinggalin ini perbedaannya ya Movement movementnya sama-sama quartz chrono tetap jalan tapi ada perbedaan kaliber biasanya mempengaruhi perbedaan fungsional. Ini waktu dipencet kalau nggak benar-benar ditekan banget dia nggak akan bekerja. Dan kayak berasa uh, pernya gimana ya? Kayak lus gitu sih. Kalau ini berasa banget ada klik, nah. klik, and then another click buat risetnya. Dan secara estetika warna yang original lebih harmoni dibandingkan yang palsu walaupun terlihat lebih pekat tapi off banget dari segi dialnya juga terlihat di sini yang asli lebih halus engravenya. Pemasangan markernya juga lebih kelihatan lebih halus untuk dipenjok dan di sini kelihatan lebih agak sedikit off ya. Serupa tapi tak sama. Memang mirip tapi ada perbedaan. Tetap asli dan palsu tetap ada perbedaan. Oke. Okay itulah informasi untuk kalian yang menyukai brand fosil ini dan masih ragu akan perbedaan asli-palsu di video ini aku udah jabarin sama kalian ya jadi pastikan perhatikan sebelum kalian membeli jangan tergiur sama harga yang over murah ada bagusnya kalian bener-bener bersabar cari tahu Asli palsunya seperti apa? Jadi, biar nggak terjerumus. Oke, okay, sekian dulu untuk video asli palsu brand Fossil. See you on the next video. Bye.